Ketika diblokir uh, mereka punya aplikasi lain, aplikasi yang kedua, nanti aplikasi kedua itu keblokir lagi, terus ada lagi aplikasi ketiga, jadi seperti itu terus untuk uh, mensiasati aplikasi-aplikasi yang udah keblokir di Playstore. Enggak cuman bikin resah, tapi aneka pinjol, terutama yang ilegal ini emang kayak nggak punya ujung. Nggak ada habisnya, mati satu, tumbuh seribu. Padahal semua orang tahu bunganya ada yang mencekik leher, rawan teror kalau gagal bayar. Yang lebih parah, terkadang data pribadi bisa nyebar kemana-mana, membuat orang makin susah. Tapi kenapa ya, masih banyak orang yang mengakses pinjol? Dan ada nggak sih sebenarnya si pinjol yang benar-benar aman? Sudah lebih dari 3.000 platform fintech bodong atau pinjol ilegal di disabet OJK dan Kominfo sejak 2018. Tapi itu tidak pernah cukup untuk membuat mereka endgame. Makanya, kampanye yang beredar soal ini lantas mendorong orang kalau butuh duit dari pinjol ya pinjamnya ke yang legal-legal aja. Ya, pinjol yang legal. Alasannya, bisnis pinjam duit online yang legal itu sudah punya aturan mainnya. Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan lainnya, khususnya terkait perlindungan konsumen. Kalau Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Platformnya ke OJK. Nah itu pun proses pendaftarannya juga nggak nggak mudah karena kan ada audit dari dari tim OJK-nya juga bahwa apakah P2P, si platform ini layak untuk uh, terdaftar di OJK. Uh, bisnisnya juga harus jelas gitu kan. Terus financial keuangannya juga uh, eh sorry financial statement laporan keuangannya juga harus bagus gitu kan. Jadi bisa diperkirakan survive untuk uh, 2 tahun, tiga tahun ke depan. Survive atau tidak, pelaku bisnis pinjol memang kunci dalam game bisnisnya. Soalnya, cara kerja P2P lending adalah memutar dana yang didapatkan dari beberapa investor atau lender untuk kemudian dipinjamkan ke nasabah alias si pengutang. Sementara, mekanisme peminjamnya lebih mudah dan tidak seketat perbankan. Otomatis, resikonya lebih tinggi. Kalau ada kredit macet atau gagal bayar, si pelaku pinjol tadi jelas tak mampu memutar dana, mengembalikan ke investor atau lender. Sebelum pinjol ngetrend, praktik meminjam berbunga tinggi emang sudah merakyat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal istilah bank plecit atau bank titil. Pedagang pasar, orang-orang desa, dan semua yang lagi desperate soal uang adalah targetnya. Di Jawa Barat, populer disebut bang emok, bahasa Sunda yang artinya lesehan yang menyasar ibu-ibu rumah tangga. Mereka semua adalah rentenir mencipta ketergantungan nasabah, si peminjam, untuk masuk skema perangkap utang tanpa ujung. Seki begitu, kehadiran mereka itu dewa penolong karena membantu keluar dari jeratan kesulitan uang. Tapi cuma buat sementara aja sih. Sejak 80-an, praktik ini sulit dihapus meski trennya naik turun. Faktornya, dana mudah cari dalam waktu cepat, plus tidak perlu repot dengan urusan ribet administrasi ala bank resmi. Persis pinjol kan? Tapi jelas, mereka sekalipun saudara kembar punya perbedaan. Gampangnya begini, Bank Plecit itu analog, pinjol pakai teknologi. Pinjol itu ekosistem dan punya mata rantai yang lebih kompleks dari rentenir keliling. Ada banyak prasyarat teknologi dan ekosistem turunannya buat nyelenggarain bisnis pinjol. Dari soal develop aplikasinya, manajemen kredit, tanda tangan digital, sistem pembayaran, asesmen aplikasi di Google atau IOS dan sebagainya. Mirip kayak mainan Lego, disusun satu persatu dari tiap bloknya. Ekosistemnya pun antara lain, seperti yang kita udah tahu yang namanya teknologi, tanda tangan digital, kemudian kredit scoring. Kemudian ada ekosistem asuransi juga untuk kepentingan para pemodalnya. Ditambah lagi ekosistem eh, seperti collection ya. Kemudian ada payment gateway atau pihak agregator ya. Jadi kurang lebih landscape-nya seperti itu ya dari industri fintech terdaftar di OJK ya itu harus itu uh, memiliki ekosistem seperti itu. Atau bahkan sistem pun terkadang adaptasi dari manca. Kalau secara sistem itu kan aplikasi dan sistem IT-nya, uh, sistem platformnya, jadi secara keseluruhan, itu kan uh, kalau kredit cepat kan ada parent company-nya, jadi ada pemegang saham mayoritas yang parent company-nya itu di Eropa. Nah, si platform ini eh, itu diadaptasi dari sistem itu terus untuk diterapkan di Indonesia. Nah, um, memang ada penyesuaian, tapi sedikit kali ya. Um, penambahan kan harus secara penerapannya kan harus menyesuaikan sama peraturan, terus um, norma yang berlaku gitu kan standarisasi di secara nasionalnya Seperti apa selain prasyarat yang sudah disebutkan pinjol juga mesti punya sertifikat iso 27001 sertifikat iso ini semacam standar untuk sistem manajemen keamanan informasi hukumnya wajib kalau belum mendapatkan iso belum boleh mengajukan izin jadi kita uh, di iso itu ISO ini memastikan bahwa si aset utama terproteksi dengan baik. Terproteksi dari ancaman di internal maupun ancaman di eksternal. Itu yang terutama. Bahkan jadi kayak misalnya karyawan, karyawan itu ada kebijakannya sendiri. Jadi setiap enam bulan sekali mereka harus de disosialisasikan dengan peraturan peraturan sistem informatika di perusahaan, harus ngapain. Tapi pinjol yang legal-legal pun bukan tanpa masalah. Pengacara publik LBH Jenny Sirait menyebutkan soal biaya administrasi, bunga, hingga kasus-kasus penagihan gagal bayar. Saya harus bilang perbedaan signifikannya enggak ada ya. soal biaya administrasi, biaya administrasinya juga gede kok oh, pinjol terdaftar dan berizin gitu, bukan yang enggak gede juga gitu. Kan soal bunga juga nggak kalah nggak kalah besar begitu. Oh, memang perbandingannya jauh. yang tadi maksimal yang yang ter, tidak terdaftar atau tidak berizin bisa sampai persen sedangkan ini persen bunganya per hari gitu ya. Kayaknya jauh deh satu banding 5 gitu. Uh, kelihatannya begitu, tapi kalau kita hitung ha bunga harian, ketika karena sistemnya adalah bunga harian, gede juga pada akhirnya. Itu ya, mekanisme penagihan yang juga menurut kita nggak beda jauh dengan aplikasi pinjaman online terdaftar, eh, tidak terdaftar, atau tidak berizin uh, OJK. Ancaman-ancaman uh, itu juga pasti dialami oleh korban, gitu ya. Jadi kalau dibilang penagihannya enggak, kok penagihannya baik-baik aja yang enggak juga gitu. Kita semua tahu bahwa korban pun mengalami penagihan-penagihan tidak layak dari aplikasi-aplikasi pinjaman online tidak terdaftar atau eh, terdaftar atau berizin. Antara Mei 2018 hingga Maret 2019, LBH Jakarta sudah menerima 3.000 pengaduan soal pinjol. Dari asosiasi AFPI pun pernah mengaku menegur anggotanya atas pelanggaran data pribadi dari pinjol. Kalau di asosiasi sendiri Pernah terjadi, pernah dalam arti gini, kita pernah menerima eh, pengaduan dari masyarakat tentunya ya, eh, bahwa ada eh, misalnya member yang eh, masih mengakses data pribadi usernya di luar ketentuan kami. ya nah, Untuk menyikapi hal itu, AFI sendiri eh, pernah langsung melakukan uh, upaya pembinaan kepada member. Tak ada jaminan pinjol, baik ilegal dan ilegal, nihil dari masalah. PR-nya masih banyak. Dari mulai OJK yang mesti lebih adaptif untuk regulasinya, tak hanya kampanye soal legalitas pinjol. Asosiasi pinjol proaktif melakukan pembinaan, hingga konsistensi etik pinjol legal untuk berbisnis secara benar. Soalnya, seperti kita tahu, belajar dari tak matinya bisnis bank plecit, masyarakat itu cenderung menganggap semua pinjol itu sama, entah legal maupun ilegal. Jeratan kebutuhan uang secara cepat tak akan menyurutkan rasa takut atas resiko yang dihadapi.